Kita bapak pertama, Palopo, merah-merah. Ya, setan merah Palopo sekarang. Kita saksikan apakah walmas bersatu. Kali ini mampu bisa, ini pertandingan terakhir di, akan diambil oleh Lukman. Jauh ke depan. Memang kita ketinggalan perkewalahan. Sekian detik saja, datang lagi secara kesan dan namun penjaga gawang Oh, hampir-hampir saja. Lagi kesempatan, sendiri Coba-coba menolong seri saja, datang lagi sekalian, berpaya sedar-paya penonton. Au, oh. masih bisa digagalkan satu peluang aca tadi di Palopo. Datang lagi orang sempat, satu kali ini. Tarik ke tengah. Sangat berbahaya, ada pelan -teman. Oh, sayang sekali tidak terar ke mulut gawang. Berhubungkan oleh Walmas Bersatu yang mana memberikan kesempatan untuk sprint tadi namun gagal kat ke tengah lagi-lagi perebutan lini dengan saudara lini yang paling dominan tentunya untuk sepak bola ada satu tek atau serangan balik harus karyanya? tidak mau mengambil resiko tampaknya lini belakang Indra masih kedua di sana masih ada peluang ada kesempatan tarik sedikit ke belakang kita rajakan saudara kembali sorokan ke tengah pada Chandra kembali di sana. Sayang sekali dua lini belakang dari Kuala Lumpur oh, masih dapat di tadi dengan baik. Oleh pemain nomor punggung 11 yaitu Alan Trialdi. Kembali jauh ke depan. Satu kantor atek. Baik sekali jauh ke depan. Tidak berdapat satu lawan satu. Oh, masih dapat di halo tadi oleh Rizky pulbek kiri kembali Walmas pos satu kali ini masih Walmas pos satu dengan kaki Rizky pemain nomor empat ini bercanda yang itu dulu masuk kami Acha tarik ke belakang coba-coba bangun serangan atau bangun oh masih tenang-tenang saja ada kesempatan ada peluang tadi namun lagi-lagi satu pelatari ya. masih terbentur Dari tiga, di Palopo yang di Kementerian saudara-saudara, Pak Jenderal, Pak Jenderal, Pak Saudara! Chandra, Allah, Allah. Allah. Chandra Chandra Chandra Jenderal, Chandra nomor punggung Jenderal, berhasil menyelesaikan Pak penjuru tadi diselesaikan dengan hiding. Mau lakukan overlap, overlaping. Sedikit ada kesana, kata terlambat mengangkat bola tadi saudara. Pemain pertama dari Paris ini dan memang sedang ini cukup rajin dan itulah memang sikap modern pemisah. Dia harus bisa berperan ganda selain dari sebagai fullback, dia juga seperti itu sebagai winners. Bahkan bisa menjadi asis. Kembali anak pemain lagi selamatkan sebelah kiri kita nantikan Awira ada drop main dari walmas persatu ketengah kali ini diberikan kepada Chandra kita cara tembak langsung cukup raso. ada 4 5 pemain biru-biru namun dengan kostum atau baju merah-merah 90 -merah. Juga ada Ismail Betkiri Satu, dua, tiga, empat, lima Ada lima pemain Baju biru Heading bola Di satu jauh kedepan. Kembali Palopo kali ini Walmas Palopo Coba-coba melakukan satu serangan balik Ada Ambon di sana, cepat sekali Ambon Tidak ada kompromi Ambon tadi sudah Langsung kejadian satu, acak masih acak kali ini, coba-coba berkolaborasi untuk kerjasama kembali ke belakang kepada Ambong. Masih Ambong, muter-muter dia. Kerjasama yang baik, oh, jauh ke belakang kepada penjaga Sang Sidar. Dia melebar ke kanan, yang ditempatkan oleh Alpia, pemain nomor punggung pintu. Ada ambon, coba sangat berbahaya, oh, sayang sekali kantor balor sementara tembak langsung, oh, masih bisa terhalang. ada peluang ada kesempatan kami kira pemirsa, lagi lagi gempuran gempuran berbahaya dari Walmas bersatu tadi. Sulit untuk dipercaya untuk tidak terjadi gol namun itulah yang terjadi. sementara sesekali saja anak-anak dari IPJ Palopo ini melakukan kantor eh, kantor tekan serangan balik kembali satu kali ini Walmas. Baik sekali Aca kembali. Inilah pemain Aca saudara yang pernah bergabung di Madura United. Keluar bola. Kembali yang kelima kalinya di catatan kami. Pada catatan kami, tendangan penjuru. Dan satu dengan baik oleh Chandra dengan sumber. Potong 16. Heading. Lepas. Tidak ada pemain di sana. Cepat sekali namun itulah yang menarik kendala kami kira dari anak-anak Palopo ini sedikit ada uh, lambat sekali untuk melakukan transisi dari bertahan ke menyerang uh, sulit memang wawas bola Persatu ini ambon kali ini datangnya pasukan merah Merah Sasara juga berusaha untuk keluar melakukan kembali serangan dari tepi yang dilakukan oleh Tandra kemarin sana satu per tadi Tindra kali Oh, dapat kandas di kaki aca Fullback yang rajin melakukan Oh, satu kesempatan, satu peluang tadi pemirsa Berada di kotak penalti Atau di kotak 16 Daerah hukuman pada ke belakang, ada peluang ada kesempatan, tembak langsung Oh, masih bisa dihalo tadi oleh penjaga ada kesempatan, tembak ada masih bisa dihalo oleh penjaga Masukkan ke ke sebelasan, yes, ke sebelasan Chandra Masih lagi-lagi dapat disapa disampada, Chandra disana, ada ke tengah, ada peluang, lagi-lagi Cepat sekali, tidak... Terus ke mulut gawang ada Chandra di sana, namun gagal kali ini. Kalau lewat kaki mau lagi-lagi banyak -lagi yang dilakukan oleh Ismail dan juga Chandra, dua pemain belakang, ya dengan memanfaatkan jangkung mereka. Wow, hampir hampir babak pertama jauh ke depan, kepani palopo lewat kaki mak, peluang, oh lagi lagi pelanggaran, dia melebar ke winner sebelah kiri, kita saudara terlalu melambung ke belakang, melewati mulut lapangan mulut gawang maksud kami. Kembali baik sekali. Albiat tadi kepada Saif gelantang bertahan dari Walmas, Preski yang banyak-banyak memberikan satu percobaan dari Canra. Iya saudara, 2-0 kedudukan akhirnya kembali Demikian Talopo Yang telah ketinggalan 2 gol Tidak ada masalah bagi Samsinar kami kira Boleh dikatakan ini adalah makanan empuk Samsinar Dengan bola-bola lurus yang tidak begitu. yang tadi Wowo tidak akurat dalam mengontrol bola masuk melirik ya coba-coba untuk melewati Ismail, Ismail yang berada di sana sudah yang tadinya berada di kiri, di kanan masuk kami. Wow kali ini satu cross pas ke mulut gawang, sangat-sangat rajin untuk baik menyerang. Masuk ke depan ada dua pemain, sayang sudah offside. Gol gol gol yang berhasil menyamakan posisi. Satu ini